Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat high English dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilyar TV. Hilyar TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama, mimin awali dari Selfie Ayu Ting Ting. Di kolaborasi dengan warna rambut yang sangat merah menyala dan bibir yang sangat merona Ditambah lagi dengan alisnya yang dimainkan Ayu Ting Ting dan matanya yang sangat bersinar Ayu Ting Ting tampak cantik sekali ya Walaupun dengan filter Filter dibuat memang khusus untuk mempercantik wanita-wanita yang memang ingin tampil lebih cantik Dan pastinya di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat ganas sekali ya Panas kali dan berita selanjutnya di sini Ayu Titi yang bersama keluarga sedang menikmati seblak nih wow seblaknya sepertinya nikmat sekali dan dari warnanya terlihat sangat pedas sekali ya seblak Sultan. Dan di sini dari akun Instagram storynya Mom iting Shiva Shiva enak ya nak pedas banget Ayu Tingting wajib coba makan seblak semoga enggak kenapa kenapa ya asam melambung kamu nak ampun deh pedasnya di sini terlihat Ayu Tinting ya bersama Shiva dan Ayah Ojak sedang makan seblak nih yang luar biasa kata Mama ayu ting sekali mimi jadi pengen tuh ya nyicit seblak yang dimakan sama ayu ting ting dan syifa serta seluruh keluarga sepertinya enak banget deh selamat berlibur untuk keluarga ayu ting ting sehat selalu semuanya dan berita selanjutnya disini ayu ting ting bertemu dengan sahabat lamanya di swiss berestodago Siapa dia? Dia adalah Selfie Kitty. Yang satu belum mandi, yang satu udah ke Oning oh, Cantik sekali ya Ayu Tinting. Di sini Ayu Tinting sedang meninggalkan nih hotel yang dia diami sekarang ya dan seperti eh, ak sepertinya akan pindah ke lokasi hotel yang lainnya. Tapi sebelum itu Ayu Tinting pergi jalan-jalan dulu nih bersama Tilkis dan seluruh keluarga. Yuk, simak semuanya bagi sahabat semua. Perjalanan Ayu Ting Ting dan semua keluarganya yang sedang berlibur Lebaran ya di Bandung. Tentunya, berita selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting nih bersama Bilkis yang sedang memakai baju couple nih ya, dengan warna yang senada dan rupa juga senada nih. Ayu Ting Ting bener-bener kompak bersama Bilkis. Di sini, Bilkis dan Ayu Ting Ting yang sedang mampir di Tiramisu tiramisu susu bandung wow pusat coklat terbesar di bandung ya Di sini menyediakan berbagai macam kue-kue coklat dan juga susu yang sesuai dengan selera anak-anak dan pastinya sesuai dengan kantong pemirsa tiramisu susu bandung wow bagi siapa semua yang main ke bandung wajib nyobain ya dan mampir ke tiramisu susu Lihat di sini, ayu tinting dan bilkis kompak banget nih ya makin dan wow dua-duanya tampil ceria nih sehat selalu untuk ayu tinting dan bilkis sumairah razak semoga sehat selalu ya dan lancar deh jalan-jalannya jangan lupa mimin bagi-bagi ya tinggalkan berita ayu tinting sejenak kita mampir dulu nih ke erik halamin yang memposting nyanyian Ayu Ting Ting dengan postur yang sangat gagah ya di sini Eric Halamin adalah salah satu kaki tangan dari Ayu Ting Ting yaitu stylist uh, atau perancang baju dari Ayu Ting Ting dimanapun Ayu Ting Ting tampil Eric Halamin selalu siap-siaga memberikan gaun-gaun terindah untuk Ayu Ting Ting bukan hanya Ayu Ting Ting ya tapi artis-artis senior yang lain juga mempercayakan semua kebutuhan gaunnya ke Erik Halamin, karena Erik Halamin sudah handal di bidangnya. Tentunya, hasil dari akun Instagram Erik Halamin, saya masih ting ting dijamin masih ting ting sama sekali belum berpengalaman pacaran pun baru wah wah, wah, wah. mimin jadi kotor nyanyi nih sepenggal lagu miliknya er Ting ada di instagramnya erik Halangin sehat ya dan tambah ganteng erik dengan pakaian yang super stylish sekali selamat untuk Erik semoga sukses dengan pekerjaannya amin ya rabbal alamin dari postingan Erik Halamin tersebut banyak sekali komentar berdatangan ya salah satunya dari Surati Elatif El ingin lihat Kak Erik foto sama pasangannya yuk mana gebetannya Kakak love you aha emak emak 3421 imut banget Kak Erik love you Mama Ardi keren banget Erik halamin bajunya ya dan juga orangnya pastinya dan juga dari leha ahah Hong Kong cie malu malu meong congratulations ya Kak Erik wih wihu masih ting ting haha <laughs> Kak Erik memang masih ting ting ya siapa tahu tuh lagi nyari jodoh Vera Harti keren. Kak Eric ya umur 17 tahun deh super. Walau Kak Eric kata uculena <guluh> banyak sekali komentar ya. Kicuri Maya masih ting-ting dan imut Kak Erick Halamin, terlihat masih sangat imut ya Mudah banget deh Ini di parasa di Halsono Haha masa si Erik Halamin Doa terbaik untuk Ka Erik Semoga selalu lancar ya pekerjaannya dan sukses Amin ya alamin. Menginjak dunia selanjutnya di sini dari akun Instagram Mom Aiyting. Terlihat di sini ada Ayah Ojak bersama Ayu ting -Ting yang sedang berpose ceria ya. Sehat selalu untuk Ayah Ojak dan Ayu ting, ting tentunya. Dan dilansir dari akun di Instagram Mom Aiyting. Pokoknya ke Bandung pasti mampir ke asboher Senang Alsbohel suka banget baju-bajunya. Yang ibu pakai, ayah pakai, ayu ting-ting semuanya dari Sena Asbohel Asbohel, sukses terus, terus ya, thank you ya Asbohel Sehat selalu untuk Mom Iting dan di sini memang terlihat kompaknya nih ya. Iting bersama Ayah Oja. Tidak lupa juga di sini ada Mom Iting yang sedang menggunakan sweater cakep dan sandalnya yang memang cocok banget tuh untuk Mom Iting yang selalu kece abis. Kontak dari postingan tersebut banjir komentar ya di akun Instagramnya Mom Iting. Jadi komentar di langsung oleh Sena Asbohel kasih mah menyala Sini memang mom Aiting sedang memakai baju yang sedikit menyala ya Kemudian juga dari Ica Caca -ca 630 Aku pengen handy sama sendalnya. Ibu utama cantik aja kelihatan seger banget Sehat-sehat ya keluarga bapak rojak dan ibu umi kosong Love you untuk umi dan ayah ojak dari Mama Ardi, mana love you Hartika Gustini. Cantik banget, Ibu. Dan juga dari Dina Ariani. 131 lagi di Bandung ya mau mampir ke Ciburu ya, Mom. Love you. Masih dari Dian Ariani 131. Sehat selalu ya, Mom. Iting Semoga ibu sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Teteh Ayu tambah sukses apa yang diinginkan, Teh Ayu sama ikis Di dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin salam buat ayah ojak sama teh ashifa maaf lahir batin untuk semuanya love you dan mohon maaf dari diana ariani 131 dan berita selanjutnya di sini dari akun instagramnya ayu ting ting di sini Ayu Ting menuliskan Asbohel, thank you. Sina Asbohel sukses terus ya. Ibu dan anak terlihat sangat kompak dengan baju yang memang benar-benar serasi. Ya, ikis tampak gede, tampak cantik sama seperti bundanya. Di sini Ayu Ting terlihat sangat cantik ya dengan sweater dan topi berwarna hitamnya. Dan sini juga Ayu Ting Ting memakai koleksi baju dari Asbohel Sena Asbohel Nyaman sekali sepertinya dan tambah trendy ya Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan juga kembaran tersayang Wilkis Humairah Razak Oke sahabat semua inilah perjalanan Ayu Ting Ting liburan di Bandung hari ini bersama Bilkis dan seluruh tim dari Kisho TV. Dan tidak lupa juga ada Ayah Ojek dan juga Mom Ting yang selalu menemani kemanapun Ayu Ting Ting dan Bilkis pergi. Oke sahabat ini saja informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe nya agar selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk sahabat semua di rumah Salam sayang dan jaga terus kekompakan dan kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh